Baru-baru ini, Ivan Gunawan berkunjung ke rumah Ayu Ting Ting. Ia disambut hangat oleh ayah pedanggut asal Depok itu, Abdul Rozak, alias Ayah Oda Lantas, seperti apakah informasi selengkapnya? Mari kita simak sama-sama, hai sahabat admin. Sebelum kita melanjutkan informasi kali ini, jangan lupa subscribe channel Gudang Selebritis. Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, like, share jika kalian suka info kali ini. Bukan rahasia bila Ivan Gunawan punya hubungan dekat dengan Ayu Ting Ting. Kabarnya, pria yang akrab disapa Igun itu bahkan rela menurunkan berat badan agar Ayu tertarik dengannya. Baru-baru ini, Ivan Gunawan berkunjung ke rumah Ayu Ting Ting. Ia disambut hangat oleh Ayah Dangdut asal Depok itu, Abdul Rozak alias Ayah Ojak. Momen yang diunggah channel Youtube Kiss You TV itu mencuri perhatian. Saat bertemu dengan Ayah Ojak, Igun langsung disambut hangat. Ayah Ojak terpana melihat Igun yang terlihat semakin kurus. Ia lantas berseloroh ingin menjadikan Igun menantunya. Sekarang udah bisa beli baju gitu loh ukuran XL, kata Igun. Ya kan dia Ayu pengennya cari dodok kurus ucap Ayah Ojak. Sontak Ayah Ojak menggoda Igun. Mau gak sama anak ayah tanya Ayah Ojak yang membuat Igun tersenyum. Saat melihat ke kamera, Ayah Ojak langsung memperkenalkan Igun sebagai calon menantunya. Kedatangan calon menantu, ceretuk Ayah Ojak. Melihat banyak fan yang mendukung Ayu menikah dengan Igun, Ayah Ojak pun berterima kasih. Rupanya Ayah Ojak sudah memberikan lampu hijau untuk Igun dan Ayu. Banyak fan-fan, terima kasih banyak. Yang udah dukung anak ayah sama Igun, pungkasnya, itulah kabar terbaru dari gudang selebritis. Admin pamit dulu, bye bye.